Milang pada Tuhanmu, boleh sesat. Semoga kau percaya Saya yakin itu hanya satu kita yang berbeda Saya jelas, tapi mona tutup mata Berakhir sudah ide yang begini saya pasrah banyak masalah datang silih berganti Moga kali ini lewat tipikal yang serjanji sayang jadi amin sampai nanti Satu hati semua percaya siapa lagi Satu hari kena kau bahagia lagi Dari pagi sampai pagi saya ingat kau lari saya pikiran namun juga mimpi Jangan berani kau sudah oh, sama-sama mati yang... kemana Kau sesayang Nona Nona Mereka paksa banyak yang melarang Dari kawan sampai keluarga juga bilang Percuma bertahan kau jaga rusuk orang Mending cari yang lain percuma kau sayang Namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa Cari lain takut beda lagi bagaimana, bagaimana? Yang mengerti Nona Tak bisa, buka hati tak sedamping itu Boleh kau coba, saya yakin rencananya Besarnya pertemukan, ini sual hati Yang mana juga diciptakan, kenapa takut lanjut di persimpangan jalan, bilang para Tuhan, Bum, saya kespesial number one Boleh sesayangkan Nona, semoga Kita kan pada